membangun aplikasi website uh, menggunakan smartphone Android gimana caranya membangun sebuah aplikasi website di lingkungan device smartphone uh, dengan OS Android ke pertama kita akan langsung mulai aja pertama uh, kita siapkan dulu sebuah aplikasi uh, untuk emulator ya sebagai emulator terminal-terminal Android namanya termux install termuxnya dulu install di playstore seperti biasanya kita tunggu proses instalasi termuxnya. disini uh, proses term instalasi termuxnya sedang berjalan ini uh, kapasitas aplikasi termuxnya itu sekitar 17,89 mega ya nggak terlalu besar ya setelah proses instalasi selesai kita buka aplikasi Termuxnya kemudian kita akan setup lingkungan uh, web development di Termux pertama itu biasanya saya akan aktifkan repository Termuxnya nya ya, dengan command Termux change minus repo hit enter kemudian kita akan diberikan beberapa opsi di sini yang bisa kita pilih ya biasanya saya pilih semuanya gini cekli semuanya kemudian Oke okay, kita pilih mirroring link hostnya untuk repositori yang akan kita gunakan saya pilih singhua host kemudian hit oke. Okay. nah ini proses membaca uh, mirror repositorinya telah selesai sekarang uh, kita bisa langsung update dulu ya update uh, termuxnya dengan komen APT update kemudian kita tambah juga APT upgrade hit enter kemudian ini kita pilih option yes tunggu uh, proses uh, update termuxnya ya ini sedang berjalan oke okay.